Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mercy Channel Channel for Education Kali ini saya akan membahas tentang refleksi Modul 1.2.3 Mulai dari diri Dan kembali lagi, saya perkenalkan diri saya Saya adalah Mercy Andius Dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Tahun 2022 pada Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan Satuan Pendidikan SMK Pesisir Sambuja. Berikut adalah trapesium usia mengenai perjalanan kehidupan saya. Yang mana pada sebelah kiri adalah masa sekolah di mana saya mulai pada sekolah tingkat dasar pada usia 6 tahun yaitu pada tahun 1990. Kemudian saya lulus kuliah atau mendapatkan gelar SPD Sarjana Pendidikan pada tahun 2006 Yang mana setelahnya saya langsung terjun sebagai seorang guru pada SMK Sisir Sampoja Hingga dengan sekarang pada saat saya usia 38 tahun yaitu sekarang saat ini pada tahun 2022 Dan untuk kali ini saya akan fokus kepada dua peristiwa terpenting dalam hidup saya yang terjadi pada masa sekolah yaitu untuk peristiwa positif Yaitu terjadi pada kelas 12 Dimana pada saat itu saya mendapatkan peringkat 2 terbaik sekolah Dan juga bisa masuk perguruan tinggi negeri Dengan status prestasi dan mendapatkan beasiswa Dan itu juga menjadi tolak ukur saya Setelah mengalami sesuatu hal yang negatif Yang nanti juga akan saya jelaskan Dan Bentuk kegiatan atau bentuk peristiwa positif ini Juga adalah tolak ukur dari peristiwa negatif yang saya alami sebelumnya Kemudian peristiwa negatif yang terjadi pada masa sekolah Yaitu pada saat saya berada di posisi kelas 10 Atau baru saja memasuki masa SMA Dimana pada saat itu saya mengalami atau mendapatkan perhatian yang cukup kurang dari orang tua saya Terutama ayah saya yang memang pada saat itu Beliau mendapatkan pekerjaan di luar daerah dan harus berada di luar daerah dalam kurung waktu yang cukup lama. Pada saat itu hanya bisa pulang ke rumah sekitar 6-8 bulan sekali. Dan karena motivasi sekolah saya rendah, saya jarang turun ke sekolah, saya jarang hadir ke sekolah atau dalam arti kan, saya membolos. Dan oleh karena itu, pada saat itu saya hampir berpindah sekolah, bukan hampir ya, tapi saya sudah berpindah sekolah, mengalami perpindahan sekolah itu selama tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hingga pada saat tahun ketiga, pada saat saya naik kelas 12, pengorbanan ibu saya lah yang menjadi pengorbanan ibu saya untuk memperjuangkan saya terus sekolah itulah yang menjadi tolong ukur saya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan alhamdulillah saya berhasil memegahkan orang tua saya meskipun saya menyesal dengan apa yang telah terjadi dan berdasarkan dua pengalaman ini dua pengalaman yang saya dapatkan yaitu pada saat peristiwa positif atau 20 tahun yang lalu Atau peristiwa negatif atau 23 tahun yang lalu Yang mana kedua kedua peristiwa ini sudah menjadi acuan bagi saya sampai saat ini Yang mana secara khusus saya bisa menjadikan pengalaman tersebut Untuk memupuk hal-hal positif kepada anak-anak saya Terkhusus anak saya sendiri Dan pada umumnya yaitu siswa-siswi atau peserta didik saya di sekolah Sebagai tupoksi saya seorang guru Dan berdasarkan pengalaman itu mulalah Saya termotivasi untuk menebalkan poin-poin positif Atau hal-hal positif yang terjadi atau yang bisa Dan memang seharusnya terjadi pada peserta didik saya dan juga mengaburkan atau bahkan menghapus dan menghilangkan hal-hal negatif pada diri mereka Oleh karena itulah Saya termotivasi untuk terus mengupgrade, terus meningkatkan kompetisi saya Untuk bisa mencapai keberhasilan Atau bisa membuat siswa-siswi saya, peserta didik saya berhasil dalam belajar Dan Demikian itulah uh, Tapisium usia saya Kurang lebihnya saya mohon maaf mobil taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam guru penggerak Guru bergerak Indonesia Maju